Jangan lupa subscribe, komentar video ini tekan tombol lonceng di bawah video, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih.